Thank you. Bapak-Ibu sekalian juga merupakan program dari Hamdala TV bahwa Pengkleng 2000 sehari yang disebarkan oleh Hamdalah TV berpujuan selain untuk program santunan yatim du'afa juga untuk program sosial dakwah diantaranya adalah untuk menyumbang masjid yang dalam proses pembangunan yaitu masjid Nurul Jannah yang ada di kampung Terangan pimpinan Al-Ustad Amil Fasif juga, Hamdala TV dari sedekah Impact Koroner sekalian digunakan untuk perkembangan dakwah di beberapa majlis taklim yang ada di Kerangan dan Pondok Pelati. Dan ini kami kisahkan sini yaitu tentang Hamdala Tizi, Alhamdulillah Alhamdulillah sudah berjalan selama tujuh bulan Tepatnya yaitu tanggal tujuh maca 1994-40 mitria Hamdala Tizi Dan Alhamdulillah Program ngajib-ngajibnya di Jadu Yang di Pranatur yang mengadakan Hamdala sama dengan para donatur Pada bulan ini Memasuki bulan yang kena kemudian Alhamdulillah untuk menjadi salah satu miliki ada Allah untuk kita semua kita bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Amin Ya Rabbi Alhamdulillah kita sama-sama berjuruh -sama kepada Allah bisa hadir di tempat yang mudah Aja yang sangat kuliah Aja yang sangat tarif pertama kali menyebut datunya tahun terbitran seribu empat ratus empat satu yang kedua mengadakan santunan anak-anak yatim dan paling kita tak setiap bersama telah mengadakan santun dengan jumlah yang sangat besar kumada ya Allah Alhamdulillah